Halo, ya inilah saya perlihatkan mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik yang semangatnya berkobar-kobar karena mereka ingin berangkat ke luar negeri entah itu ada yang ke Taiwan, ada yang ke Arab Saudi yang penting mau ke luar negeri Nah, ini proses di penampungan Jadi ini waktu jam makan Ya mereka antri untuk ngambil jatah makan Nah itu lihat ada mbak-mbaknya yang ah, Ada ibu-ibu ah, Semuanya ngumpul disitulah mereka selalu berdoa supaya segera secepatnya dipanggil untuk berangkat ke negara yang ditujui. Nah, semoga mbak-mbak saya doakan semoga segera berangkat dan berhasil apa yang diinginkan. Karena mereka punya planning rencana sendiri-sendiri untuk mengubah hidup menjadi hidup. Ya, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.